Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, beginilah debita saya hari ini membakar sampah di bawah pokok pohon sawit. Inilah kebun saya. Itu, kok ada kucing di sini? Inilah anehnya, masa di hutan ada kucing. Coba kita dekatkan. Saya pun tidak tahu kucingnya berasal dari mana yang pasti ini di hutan. Mungkin, kucing liar mungkin, tapi kita tidak usah takut. Dia bisa cari makanan sendiri. Dan kita pun tidak membawa makanan untuk kucing. Padahal tidak ada yang merawat kucing ya. Dia bisa ada. kucing hutan namanya Warnanya sangat bagus Tanpa sengaja saya temukan Kita pun tidak berani mendekat Karena dia mungkin masih Ketakutan melihat manusia Yang pasti ini bukan kucing kayu ya beginilah suasana di hutan teman-teman suara burung masih sangat asli aduh suasana alamnya sangat indah